Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel Akadiki Teman-teman, kali ini saya berada di Sihaniwung Nah, kali ini saya akan uh, memberikan informasi mengenai wisata yang ada di pengalingan yang bernama Sihaniwung Teman-teman, situ Sihaniwung, Bandung merupakan wisata alam yang menyuguhkan keindahan hijaunya pegunungan dan sebuah danau Situ atau danau ini berada di kawasan Pengalengan, Surga Kebun Teh yang menyucikan wisatawan akan dimanjakan dengan hijaunya pegunungan dan pencerahan matahari terbit yang mengintip di baliknya. Pemandangan yang sangat indah tak kalah dengan wisata dari daerah Bandung Barat dan Bandung Timur. Teman-teman, Situ Sihaniwung merupakan sebuah danau buatan yang asalnya berupa kumpulan kolam ikan masyarakat yang membentuk pusat aliran pembuangan. Danau Danau dengan luas genangan sekitar 1,5 hektar ini juga terkenal dengan nama Situ Santosa karena lokasinya di desa Santosa. Lokasinya berada di ketinggian sekitar 1.627 mdpl dengan hamparan kebun teh khas Pengalengan. Tak jika wisata alam ini memiliki udara yang sejuk bahkan hingga berkabut tipis. Nah teman-teman pasti penasaran ya daya tarik situ Cihaneung Bandung ini ada apa saja ya? Yuk ikutin. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kali kita masih semangat dalam membuat konten-konten uh, yang lain dan termasuk konten vlog ini. Terima kasih. Nah yang pertama teman-teman adalah danaunya yang jernih dan asri terlihat dari airnya yang sangat jernih ya dan kemudian yang kedua adalah pemandangan yang sangat-sangat indah kita dihadapkan dengan perbukitan nah di udaranya juga sangat-sangat sejuk cocok untuk bersantai bersama keluarga nah, teman-teman adapun dengan wahana di situ Cianibung Selain menikmati pesona alamnya dengan duduk bersantai, ada beberapa aktivitas lain yang bisa membuat teman-teman kembali bersemangat, seperti mengelilingi danau dengan menaiki perahu bebek atau mencoba wahana flying fox. Situ Cihanjung juga menyediakan fasilitas camping ground bagi wisatawan yang ingin berlama-lama di sana. Ada pun untuk tempat parkirannya di sini dan e, tempat parkirannya cukup luas ya, teman-teman. Nah, teman-teman, inilah keindahan di Situ Cihaniwung yang ada di Pangalengan, khususnya di Desa Santosa. Teman-teman, nah, inilah keindahan dari Situ Cihaniwungnya nya bukan, teman-teman yuk yang belum kesini datang sini ya teman-teman ditunggu teman-teman nah, inilah wahana flying poknya nya ya nah teman-teman kalau teman-teman tidak tahu tempatnya ataupun lokasinya, tinggal dibuka buka Google Mapsnya, tinggal diketikkan di Google uh, Search Situ Cihaliwung. Nah teman-teman, yuk kita lihat-lihat keindahan dari Situ Cihaniwo nya ya. teman-teman sekali ya keindahan dari segi dunia sekali lagi bagi teman-teman yang mau sini silakan datang ke sini ya teman-teman untuk fasilitas yang ada di wisata ini diantaranya ada area parkir toilet musola warung makan kemudian bisa juga mencoba fasilitas wahananya seperti perahu bebek flying fox jembatan kayu dan camping ground Nah teman-teman, untuk lokasi situ Cihaniwung, lokasinya berada di Desa Santosa, Kecamatan Ketasari, Bandung, Selatan, Jawa Barat, 40386 Nah teman-teman, untuk harga tiket masuk ke situ Cihaniwung, Bandung hanya berkisar Rp20.000 Tiket parkir untuk kendaraan bermotor adalah 3000 sedangkan untuk mobil 5000. Untuk menaiki perahu bebek biayanya 10000, untuk flying fox 20000 dan camping ground 25000 per orang. Teman-teman, Situ Cihaneung Bandung ini pun bisa menjadi destinasi wisata tujuan untuk merefresh pikiran hawanya yang sejuk dan pemandangannya alamnya yang indah membuat tubuh rileks dan santai. Anda juga bisa menggunakan Google Maps untuk mengakses lokasinya. Wisata lain di dekat e, Situ Cianinggung diantaranya ada Situ Sisanti, perkebunan teh Purbasari pemandian Cibolang dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang mau ke sini silakan datang ke sini ya. Nah teman-teman inilah keindahan dari situ sihaniwung ya. Nah bagi teman-teman yang belum datang ke sini silahkan datang ke sini ya. Oke baiklah eh, dari Kadiki cukup sekian mengenai informasi yang ada di situ sihaniwung. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.